Bukan kita nak sambut Ramadan ni untuk kita nak seronok pasang pelita, pasang panjat. Bukan nak sambut Ramadan ni kita nak hias rumah kita bagi lawa. Aku nak sambut Ramadan supaya aku boleh ibadat dalam dia. Aku boleh masuk dalam bulan Ramadan, aku boleh enjoy ibadat. Supaya aku keluar dari bulan Ramadan, Allah hapus dosa aku. Tuan-tuan bayangkan. Saya naik tangga Naik tangga tu Kita bayangkan mula-mula kita masuk Ramadan Satu Ramadan Kita duduk berkelera di sini Duduk pusing di sini Duduk pusing di sini Habis sana Tiga puluh Ramadan Habis di sana tu keluar keluar tu Bersih Macam kita duduk masuk dalam Kawash aduk pusing lah. masuk tu berselut dia pusing, dia geledoh dia buat-buat, keluar-keluar tu lap bersih tu kawas tu jenis bulunya kawas tu bayangkan kalau kita naik atas tangga ni keluar, tak bersih dosa naik dalam kawas tu, tak bersih apa macam, begitulah bandingan dia kalau kita masuk bulan Ramadan, keluar dalam bulan Ramadan tetapi Allah taampunkan dosa, bukankah tu celaka nama dia? Orang? orang yang celaka, orang yang ada mak tapi Allah taampunkan dosa. Orang yang ada mak bapak tapi Allah taampunkan dosa. Orang ni adalah orang yang binasa. Tadi saya tanya pada orang yang panggil saya suruh baca doa dekat mak dia saya tanya dekat dia siapa jaga mak ni dia kata saya isteri saya abang saya tiap-tiap malam main tidur abang saya rumah depan tu saat lagi pukul 10 dia main dia teman mak sampai subuh sekejap dia balik dia nak kerja saya tengok tuan-tuan katil dia buat pada papan bawah papan tu pula ada roda pula kemudian buh tilam Sebelah dia pula, bilik mandi mak dia. Rendah bilik mandi tu. Saya tanya macam mana nak mandi mak. Kami tolak roda ni, main kat tepi bilik mandi. Sehari-hari kami angkat dia, buh tempat ni, pergi mandi dia. Lap dia semua, tolak dia tarik dengan roda-roda tu pula. Oh, orang susah. Dia tak boleh nak beli khatih hak mahal. Khatih hospital belah ribu. Buat katil sendiri, buat roda sendiri Buat tilam apa nama Katil papan sendiri, pergi tolak dekat Tuan-tuan, saya tanya isteri kerja apa? Cikgu pasti Abang kerja apa? Ambil upah bela kambing Abang hak tidur dengan mak tu kerja apa? Dribabah Tuan-tuan, saya kata doa mudah-mudahan Allah ampunkan dosa abang, dosa akak semua pasal berlemak yang kedua manusia yang celaka ni siapa? orang yang masuk dalam bulan ramadhan duduk dalam bulan ramadhan tetapi Allah tak ampunkan dosa dia bila dia keluar daripada ramadhan dia tak buat apa-apa benda pun yang menghapuskan dosa dia Mansa sama ramadhanan imanan wahtisaban Gofirallahu matakad damamin Zambi dia tak puasa macam mana puasa yang terbaik. Sedangkan Nabi dah kata dah siapa puasa dengan penuh penghisapan Allah ampunkan dosa dia. Man kah ramadanan siapa yang menghidupkan ramadan Allah Taala akan ampunkan dosa dia dah dulu dulu tapi dia tak menghidupkan ramadan.